Thank <laughs> you. Kisah nyata ini. ini, Pak Kaji Abbas itu bisa dikatakan mati suri, bisa dikatakan Yopi ya, Kersana Gusti Allah. Nek Jakarta, Jepang -jepang. Jakarta, Jakarta, Jakarta, lah Jakarta, Jakarta, Jakarta, 14 Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Pameran jenengan tahun Biasa ya alam apa ngalam gue sih bawa kayak mimpi lah tuh dunia ini nggak ada neng iya pak lho biasa ya sekali bang ngipi aja sih ngipi harian nih lah sing kerja ya kerjo beng bengkel bengkel ah tapi kan sekian jam tuh lah tapi ngipi ngipi ini ya bodo ngipi nih udah bersambung orang bis kau ngipi bareng ngipi Leonel lebih empat belas jam mati suri 14 jam ah, 14 jam itu pun di perjalanan di perjalanan cuma tampilan lah kan, mas dari Jakarta sampai Jakarta Jepara, Jepara. keluar. Hmm. asli tinggali ini 4 hmm. iku asli. Iku, iku aku. Aku ngerti siapa sudah lalu nah, mati. Nih. Ya, ini. Jelas yang mati macam-macam tiap orang berbeda. Bohong Ya, orang berbeda berarti, Pak. Heeh, beda. Beda Ada yang perjalanan terus dan macam-macam. terus ning alam opo koyo kabut, koyo anu Iya, nggih, Pak. Eh nek sing rumoso koyo ketemu. Mo aku ning dalane ra karuan ujunge nang nggon lah. Kadang pasir. Langsung oleh rumah muati Terus kepanasan langsung yo koyo wong nglindur iki piye. Eh nek nek sing Pernah ada, Pak? Ada tapi di, aku naruh, ya tanya orang beranak di mana pak? di mana katanya pak? pokok di sekitar sini aja. lokalan sini, kediri. akuira beranak dalam gua doa, tapi enak, salah satu anak kecil, iya. berbinai berbaur karena bocah cilik-cilik ngene tapi enggak sore, mesti hilang ragen anak saupok, mau sedingan lu, akhirnya singuruh cangarin itu. lepas nenek bocah kliber-kliber, agar sore, bocah ya bocahiku nenek lu gak mesti hilang, cukup lu balik naik tuh mau ke sana gus jala, enak-enak bolongan cilik enak. tuh, bercerita nih kondisi pas ibu E ninggalin gua hamil, lagu hmm. nah, cara gelem bunto nih, ya, mungkin, nah, itu. Nah, mungkin itu, mungkin baca tuh ya, tadi pemalai tadi manusianya tangan ini. tapi kan pak, itu memang betul pak. betul itu jadi punya ya kira pak. Hmm. pas kira. Hmm. kita berada di sarian juga ini, jadi sambil Menunggu dimakamkan kita ngobrol-ngobrol sejarah masa lampau. Oke. Oke Mantap. Mantap. Simak yang satu ini.